Daerah istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah wisata bahkan terbesar nomor dua di Indonesia, sehingga pembangunan fasilitas wisata terus ditingkatkan untuk kenyamanan pengunjung. Wisata DIY menyediakan berbagai wahana atau arena yang dapat dinikmati pengunjung dan waktu libur banyak dijadikan tujuan wisata. Salah satu objek wisata terkenal di Yogyakarta adalah Malioboro. Malioboro merupakan dinasi wisata utama yang berada di tengah-tengah kota Yogyakarta dan sebagai pusat perbelanjaan berbagai Citramata mata khas Yogyakarta. disini sudah 20 tahun 20 tahun jadi tepang terakhir ya, rumahnya asalnya? saya itu dari sepung mbak tahu sepung, pertamina. minyak sepung itu peta dari blura itu ke timur oh, tadi timurnya blura pak, uh, izin bertanya tentang bapak tahu akses untuk para difabel di malioboro? oh itu, masalah itu saya tidak tahu mbak kalau untuk gue belum bapak tahu? ya belum tahu kayaknya. Uh, kalau untuk itu, Pak, yang warna kuning? Oh, itu anu. Itu kan dulu kan jahanya kan belum gini, jalannya masih jelek. Ini kan diperbaiki sama mulutnya. Jadi Bapak tahu fungsinya, yang warna kuning itu, Pak? Oh, itu anu. Cuma batasnya. Seperti ini, Pak. Itu sebenarnya uh, untuk para difabel yang uh, tuna... Untuk tuna netra, Pak, sebenarnya. Kayak kan nggak bisa jalan jadi pakai... Kalau Dunai Trans yang depan Mbak, itu kan ada. Yang depan itu kan ada berdina, berdina tiga itu. Oh iya. Yang warna ya. silver? pak. Ya berdina tiga. Jadi itu itu buat Dunai Trans. Jadi kalau jalan, dia tuh menurut itu aman. Gitu. Kalau untuk akses sendiri Pak, selain jalan untuk? Tidak ada Mbak. Tidak Menurut Bapak, akses akses seperti itu, uh, menurut Bapak gimana keadaannya di Bali? Ya, sekarang udah lama, sudah sudah enak tuh. Buat, buat, oh udah enak ya. ya. Buat jalan. Buat apa jalan -jalan. Wow. Berarti Bapak sendiri, Bapak pribadi merasa terbantu ah, iya, dengan adanya iya, iya. akses tersebut. Iya. Oke, okay. terima kasih Pak. Selama ini fasilitas objek wisata selalu menunjang kebutuhan pengunjung yang normal, sedangkan fasilitas untuk pengunjung di Pabel masih sangat minim. Berdasarkan hasil survei aksesibilitas di Malioboro dan Balai Kota Yogyakarta yang dilakukan organisasi penyandang disabilitas di DIY yang mengatasnamakan Ohana Indonesia pada 12 September 2018, fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas di kawasan Malioboro, Yogyakarta dinilai belum cukup aksesibel. pernah dapat pandang seperti kekurangan. Ya, apa itu kekurangan? Kurang fisik oh iya ada, yang kurang itu seperti bisa bicara Iya, masuk kurang keras gitu kan? bicaranya gitu. Ya ada. Nah, dengan yang pelanggan itu? Iya pernah. Gak tau, jadi punya fungsi kiting block gitu Kiting block, apa? kayak block ya? Kiting block itu apa? Kiting block itu, ini dong? Jalan-jalan ini? Oh, jalan-jalan... Nah. Gak tau ya Jalan yang silver ini, Pak. Yang warna silver? Yang warna ideal? Gak tau ya? Gak tau Kalau untuk Be Faber sendiri, bu pernah lihat orang yang Kayak kesulitan berjalan disini atau disini? Iya, pernah liat Iya, ya, gitu, ya. nggak bisa kelihatan gitu, kan? Ya, buta gitu, kan? Iya, banyak ya. Sini, eh, ya, mereka kesulitan tuh jalan atau gimana? Iya, iya, jalan itu kan kesulitannya. Enggak, enggak apa itu? Nabrak maksud itu atau... yang dia ya, posisi Rami ya? Nabrak kalau anu yang enggak gitu. loh ada yang nguntun gitu loh sebagai masyarakat, Difabel berhak untuk menikmati fasilitas rekreasi atau objek wisata untuk melepas kepenatan, berlibur bersama keluarga, dan lainnya. Namun hingga saat ini, akses terhadap objek wisata masih banyak yang belum sempurna bisa dinikmati oleh kaum Difabel di kota Yogyakarta, khususnya di Malioboro. Difabel mempunyai kesempatan yang sama seperti orang yang normal agar mereka mendapat kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Mas sofa. Mas Biasanya topan kan. Oh, Mas sofa. Iya. Ini ini sebenarnya apa? Aku korlapnya yang di okay. uh, jadi Mas tanggung penyandang di pagar namanya gak Di tau. sini Mas pernah enggak sih, Mas? Mas uh, melihat ada yang parkir uh, tapi dia penyandang di sabak. Yang parkir di sini. Ada enggak? Ada. Pernah parkir di sini. Ada. Nah, nah, tapi tidak lama sih. Itu penyandang dipasuk, dipabelnya ke apa mas? Ke tulang netraka atau pakai kursi roda atau bagaimana? Itu nggak hmm. pakai kursi roda ya mbak? Uh, cuma apa? Tadinya nggak ada satu Oh hmm. uh, uh, uh, Jadi pada pakai apa sih bahasanya kalau Pakai tongkat? Pakai uh, ini loh kerak Ada yang ya, seperti tongkat mas semakin. Oh iya uh. Dia kan parkir di sini berarti dia mau Tidak, naik? Dia mobil mbak, kalau motor nggak ada oh. Mobil, oh, iya, okay, mobil. Uh, mobil iya mobil iya. iya, iya. Biasanya di situ biasanya uh. Uh komunikasinya biasa aja tapi biasa aja. Jadi hanya kekurangan itu aja ya. Kekurangan yeah, fisiknya namanya. Yeah, iya, fisiknya iya. Yeah. Yeah. Mas tahu guiding block? Guiding block. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Ya, apa akses untuk kalau yang warna silver itu? Yang warna kuning yang sejalan jalan di disabel? Oh, yeah, tahu. Yeah, tahu, ya tahu kan? ya, tahu. Itu Mas tahu fungsinya kan? Ya, fungsinya kan buat kayak orang-orang bisa melihat itu kan ya, ya. ya, biar dia itu terang nah, ya.